Oke okay guys, gimana menurut kalian saat mendengar kata kebun binatang? Tapi sebelum kalian memikirkan tentang kebun binatang By the way, ini tentang kebun binatang di kotaku adalah Surabaya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 saya tengah lo guys dilansir dari websitenya resmi dari Surabaya zoo.co.id kalian bisa cek juga di dalamnya ada 211 spesies kurang lebih ya dan di dalamnya itu terdiri dari 2000 sekian lah. binatang catat ya 2000 lebih sekian yang bisa bayangin kalau di dalam ini di dalam ruangan ini ada semua binatang itu. Selain dari berbagai macam binatang yang ada di dalamnya, ada juga fun fact-nya yang perlu kalian ketahui. Dari kepemimpinatan Surabaya, kita semua punya masyarakat Surabaya yang tercinta ini Adalah dilansir dari situs idmwikipedia.org Kepemimpinatan Surabaya ditirikan bersasarkan SK Gubernur Jenderal Belanda tanggal 31 Agustus 1916 nomor 40 guys Dengan nama Surabayase Klaten Direction kebun Pontani dan binatang Surabaya kalau di bahasa Indonesia kan guys atas jasa dari seorang jurnalis bernama HFK Homer yang mempunyai hobi mengoleksi binatang dari segi finansial dia mendapat bantuan dari beberapa orang yang mempunyai finansial yang cukup Dari semua yang terlintas di pikiran kalian Yang tentunya udah kalian lakukan di kebuminatang Surabaya ya Kali ini ada hal yang excited banget Yang unik dan out of the box bisa dibilang gitu, -gitu ya Salut terhadap tim kreatifnya dari kebuminatang Surabaya Yang membuat kayak gini Kegiatan kali ini adalah Kalian bisa masuk ke Binatang Surabaya dengan bersepeda adalah videoku saat aku ambil mau masuk ke kebun binatang surabaya untuk menikmati bersepeda di dalamnya gimana kalian pasti heran kan mungkin yang pertama adalah di kota surabaya ini penyelenggaranya jadi kenapa bisa tercetuskan ide itu seperti ini aku punya pemikiran salah satunya adalah Mungkin sesuatu hal kreatif akan muncul di saat hal terpepet Atau kita terpepet dengan keadaan sesuatu yang betul banget Pemikiran kalian searah dengan aku Kita sekarang terpepet dengan virus corona. Ambil posisi celah aja yuk. Toh, kita masih bisa menikmati hidup. Jangan baik seperti ini, kita bisa senyum ke orang sesimpel itu. Lalu, kita bisa berkreasi ke tempat yang mungkin aman buat kalian, bisa makan enak, lalu bisa ketemu teman-teman supaya kita ngopi meskipun di rumah aja. Lalu, yang paling penting adalah... Toh, aku juga masih menyayangi, bukan? Di Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 Aku bersama Ayah, dan salah depannya Mencoba kegiatan baru Yang bernama Kowes Duzoo Nah, sebelum aku mulainya kemarin aku tunjukkan siapa ayahku ini fotoku ya bukan ayahku ini baru ayahku lalu ini temannya dan ini foto kita bersama saat di difoto put keumpanian Surabaya Yap, kali ini aku lagi di mana? Nggak kelihatan lah, kalau di sini ya. Tapi, ada yang spesial di kali ini di episode vlog sepeda kali ini. Aku sekarang ada di kebun binatang Surabaya, bersama ya dua orang teman. Ini ayahku, bukan teman sih, <laughs> sama Celo. <laughs> Oke okay, guys dua orang itu aja jadi di sini kalian bisa bersepeda di dalamnya biasanya kan kalian kalau di museum binatang kan cuma jalan-jalan aja sama keluarga dan lain kita sekarang bisa pakai sepeda karena ada pandemi jadi kreativitas bisa muncul apapun itu ya. jadi bisa muncul ide-ide yang out of the box ya salah satunya kayak gini. Ya, kita hidup di seranggul sekali. Tips kali ini, jangan sampai justru hebat. Oh iya, kalau kalian ingin kesini, hari libur aja atau tanggal merah, Sabtu dan Minggu, kalian bisa masuk ke sini dengan tiket Rp lima belas per orangnya. Dan kalau kalian membawa banyak rombongan pun nggak masalah, jangan khawatir karena di sini nggak bisa kalian berkerumol karena di sini ada jalur arahannya di setiap jalan ada panahnya kuning seperti itu guys, jadi teratur dan tidak bakal berkerumol, jadi aman untuk kalian sambil melihat-lihat binatang. diperbolehkannya kita masuk memakai sepeda di kebun binatang Surabaya ini itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang guys dan perlu diingat hanya hari libur aja nah kali ini aku lagi nyoba ngasih makan rusa nih seru juga loh ternyata ngasih makan kayak gini daripada kita bosan menjalani rutinitas yang di rumah biasanya ngasih makan kucing atau hewan peliharaan yang lain di sini kita bisa mencoba untuk mengasih makan ke bintang binatang yang belum pernah kita jumpai di rumah contohnya seperti inilah aku membeli wortel di outlet terdekat sini ada menyediakan untuk makanan rusa dan lain-lain seperti onta jerapa terus zebra yang bisa dikasih makan di sini guys kan di sini nggak hanya ada binatang-binatang aja, di sini juga ada spot-spot foto yang bisa kalian manfaatkan untuk kalian yang suka foto-foto atau buat status untuk Instagram kalian atau buat konten itu terserah kalian ya karena di sini bakal seru banget kalau kalian punya kamera dan ide-ide kalian saat berfotograhi di sini guys. setelah berkeliling lama dan merasa capek aku dan teman-teman juga ayahku beristirahat sizenak di dekat danau ada binatang kera juga di situ sambil ngopi setelah ngasih makan juga ke keranya dia makan tomat seneng banget kayaknya dia belum sarapan kayaknya dia habis ini kita akan melihat Binatang komodo guys Tuh, lihat guys Komodonya lagi berjemur Kayak kita lah Takut corona mungkin Kita kan disuruh berjemur banyak-banyak Saat pandemi ini <laughs> Ya, seperti itulah Kebiasaannya Binatang komodo ya Boleh dibilang sangat ganas ya Apa kalian berani Kalau deket-deket seperti Kita tegak-tegak kucing atau deket tegak hewan peliharaan kita kalian bisa lihat emas ini dia nyabu deket deket-deket komodo gak apa-apa loh <guluh> jago banget dia selalu tangguh. tapi katanya selama kita gak bau amis atau bau-bau darah atau kita habis makan apa gitu tangannya jadi aman kalau kalian gak ada bau-bau itu kan boleh di dekatnya selama kalian gak mengganggu ya seperti masnya ini keren kan nah setelah selesai kegiatan tadi semua aku keluar dari kemungkinan ini cari sarapan guys di pagi ini tadi belum sarapan jadi kita cari sarapan nasi pecel di setekat-tekat sinilah kita cari makan yuk Nah, kita makan dulu ya. Nah, setelah capek sepedaan briling sampai di tadi dari Tominanatan Surabaya. Kita makan dulu. Mari makan. Mantap. Semua itu aku pekal gini, iya, iya. <laughs> Salah, Pak. yang paling aku ingat adalah waktu aku masih kecil, ya, karena waktu itu pertama kali, ya, mungkin aku masuk ke situ, nggak tahu kalau di sana ada badut. Jadi, kayak ada badut seperti promosi makanan ringan gitu lah, dia menjual balon sama membawa. Mengarinya gitu. Oh ya, untuk kalian, adakah momen yang kalian miliki pada saat pertama kali masuk ke KPS? Kalian bisa kau kasih di kolom komentar ya. Yang komentar paling bagus aku akan pindah tadi di atas. Jadi buat pengalaman teman-teman yang lain untuk sekitar mengenang kenangan manis di Kabupaten Surabaya ini. Okay? kanoi eh ini amun tawur mau Indi mau? Apa suruh